Halo guys, welcome back my youtube channel Kembali lagi sama gue di sini. Jangan lupa dibantu like, di komen, di share and subscribe Karena semua itu gratis-gratis-gratis Dan hari ini gue bawa modal di 50000 ribu sekian-sekian Dan lagi main di panen 138 Jangan lupa menggunakan kode referral Panen 138 Uhuy sayangku Dan kali ini gue di bed agak lumayan langsung ngegas gitu ya Tiga 1200 dua untuk double change-nya diaktifkan, jadinya seribu lima gitu, dan gue kocok aja dulu, atau otomatisnya di tiga puluh. Ini gue aktifin untuk double change nya Supaya lebih mudah untuk mendapatkan skater gratis Seperti itu guys Ya kan Jadinya langsung aja yuk kita lihat aja dulu Untuk permainan Gate of Olympus hari ini Seperti apa karena gue tergiur juga nih, tergiur ya Tadi banyak yang bilang di grup komunitas gue Si Uus lagi bagus banget Makanya langsung aja gue gaskin kesini Kalian jangan lupa, yuk yang lagi nonton video ini Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe Nyalain lonceng notifikasinya dan jangan lupa juga kalian join sama grup komunitas gue yang ada di Pincat maupun yang di deskripsi. Oke, okay? jangan sampai ketinggalan ya, sayangku. Ya, nanti bisa langsung aja bisa digaskan, digaskan, digaskan. Waduh, ya, kok belum dapat apa-apa nih? Ya, belum dapat nih, nice belum dapat skater gratis juga tapi dapat pecahan di luar gitu ya tadi ya dan, dan dapat perkalian juga jadinya dapat 116.000 ribu mantap oke okay. tembak us waduh tidak ditembak tidak ditembak Aha. ayo dong si us ayo dong ditembak mm -hmm. Rp aja guys Sekarang gue di betin nya di 2400 Terus gue hmm, spin lagi aja ya Spin di turbo dan lewati layar 10 Untuk double chance nya gue aktifin ya Ya lumayan aja gitu ada lim apa 600 perak gitu ya kan ya untuk tambahannya <laughs> Jadi tantangan aja dulu untuk double change nya gak gue aktifkan Ya ampun di spin ya gak ada Gue tambahin spin turbo ya spin turbo yang lewati layar 10 Masih sama aja di bet 2400 Aduh ini sisa 94 ribu nih us Jangan dirungkatin saya. Harus dikasih jp eh, jp eh, jp biar emak nyus gitu ya Biar seneng biar profit biar WD anak Dajal Ayo, okay. wow, cakep, tambah lagi. Ah, oh, merah waduh, kurang ajar, guys! Wow, yuhu yo, gratis yo, yo, yuk tepuk tangannya mana tepuk tangannya mana sayang angkat dong ya mudah-mudahan di aka sama siu sebanyak itu gitu ya. Semoga banyak petir merah keluar juga. Jangan cuma petir kali dua-dua aja gitu kan. Mm -hmm. Nah. Nah, lumayan. Nah, wow, nice. Sayang pun nice 62.000. ribu mm -hmm. yo, yo, Ayo, ayo ayo us lagi Wew, Mantap aman tab aku nih umu umu umu aduh aduh kurang ajar. Nah cakep tembak aduh bar kalian delapan wow cakep sayang ini di 2400 nih kalau baik win harus baik 200 5000 dan di sini dapat sekitar gratis ayo dong us tunjukkan us tunjukkan pada dunia us bahwa kau bisa laki ya sensasional 210 ribu, guys Mantap gol gol gol gol ya sayangnya gol sayangku dapat sensasional 219000 nah ayo Aduh kurang ajar nah cakep kuning waduh songong Tiga ratus tiga ribu, aman. sayangku. Hmm, yuk, yuk, ayo kita spin turbo lagi dan lewati layar 10 lagi. Bednya gue turunin ya, di base 1500 ya. Penasaran nih, guys! Penasaran di bed 1200 dua ratusnya ya. Uh, ini double check-nya gue aktifin nih. Campas ya, ah, aduh, asuk ya. Kenapa dia tidak mengeluarkan, tidak mengeluarkan ya? Jat-jat yang beracun gitu <laughs> ya. Ampun, itu kurang satu. Bisa-bisanya, sekitarnya kurang satu. Memang kurang ajar sekali si Zeus ini ya. Menantang dia, sayangku ya, menantang dia nah kan tidak dapat guys oke lah kalau begitu oke lah kalau begitu gua langsung buy aja di buy 40000 puluh ribu di empat jadi kalau misalkan ini enggak dapat sensasional ataupun gak profit dan balik modal ya memang mungkin JP-nya dapat baru segini aja atau tiga ribu aja, tapi itu juga udah lumayan, udah JP ya kan, bawa model lima ribu tadi gue, eh udah tembus tiga ratus ribuan, lumayan buat ke Indomaret sayang ya, buat aja aja merah, aduh, aw aw aw aw main di Panen 138 jangan lupa menggunakan kode referral Panen 138 Uhu ya. biar kalau kalian di grup komunitas itu ada event-event tertentu atau yang lain-lainnya kalian bisa ikutan guys. Lumayan. Ada tambahan lagi 5 free spin. Yes, dapat tambahan nyawa lagi guys. Yo yo ayo. Nah kan, cakep. Hijau. Oh, waduh kurang. Hmm ayo uh us nah gitu dong tembak dua lima dua ah dua doang sayang cincin turun wih dicakap kuning kuning tambahin ah nggak ditambahin sayangku ya sudah lah sembilan oke okay lah kalau begitu eh uh, kuning eh kuning biru kali ya nah biru turun cakep tembak us uh, tembak dalam astaga nggak ditembak kurang ajar hmm. turun lagi loh nah udah cakep nih tur apa pecahnya bagus ya tadi pecahnya bagus banget tapi sayang banget nggak ada perkalian kuning cakep perkalian perkalian Yeay nah gitu dong tujuh belas ribu kedua lagi untuk spinannya balik modal empat puluh nggak nih aduh tidak tiga puluh aja oke okay, wede dulu sayangku ya wede dulu ya jangan lupa like comment share and subscribe karena semua itu gratis gratis gratis bye